Cahaya hitam deras melonjak seperti awan hitam yang mengepul. Mengisi penghalang cahaya. Undulasi menakjubkan yang menyebar dari dalam awan hitam menarik banyak tatapan kaget. Tubuh Lin Langtian ditangguhkan di bawah awan hitam. Sosok Titanic samar-samar terlihat di dalam cahaya hitam yang melingkupi langit di belakangnya. Seperti dewa iblis yang menakutkan yang telah melangkah keluar dari tanah Asura. Ini adalah seni bela diri suci. Kekaguman melintas di beberapa anggota sekte super yang duduk di kursi ringan di langit ketika mereka melihat adegan ini. Itu sedikit mirip dengan seni bela diri iblis dari zaman kuno. Sepertinya ada cukup banyak warisan kuno yang tersembunyi di dalam ranah kuno ini. Orang kecil itu telah bertemu lawan yang merepotkan kali ini. Pria tua dari dao sekte itu menatap sosok raksasa yang samar-samar terlihat di belakang Lin Langtian dan bergumam sendiri dengan takjub. Mata Lindong mengeras ketika dia melihat aura mengerikan Lin Langtian. Seni bela diri yang aneh dan kuat ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Lin Langtian sebelumnya. Jelas, dia telah mendapatkannya nanti atau mungkin itu adalah sesuatu yang Roh Yuan dalam tubuhnya berikan padanya. Berdasarkan dugaan Lindong, seni bela diri yang telah ditampilkan Lin Langtian setidaknya adalah seni Martial jiwa tingkat tinggi. Itu pasti lebih kuat dari seni bela diri Tauzong Sekte Songzen. Cahaya hitam berlama-lama di sekitar Lin Langtian. Wajah awalnya yang normal sekarang memiliki aura gelap yang melekat di atasnya. Tatapannya samar berisi beberapa cahaya hitam aneh saat dia menatap Lin Dong. Segera setelah itu, sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat menjadi lengkungan yang kejam saat dia mengulurkan jarinya dan menekannya ke udara yang kosong. Imo cari lin langtian mendarat dengan lembut di udara. Cahaya hitam yang melingkupi langit di belakangnya segera bergegas keluar. Langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang merobek udara dan melesat keluar dengan eksplosif. Swoosh, sinar hitam sangat cepat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu, riak-riak darinya menyebabkan bahkan para ahli yang telah melangkah ke tahap lima yuan nirvana untuk dipindahkan. Cahaya hitam bergoyang di ujung balok ketika sinar hitam merobek langit. Samar-samar membentuk wajah seperti hantu aneh yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Lindung menyaksikan sinar cahaya yang dengan cepat diperbesar di matanya sementara ekspresinya tumbuh lebih serius. Jelas. Dia telah merasakan kematian serangan Lin Langtian. Segera. Dia mengulurkan tangannya saat lampu hijau dengan cepat naik ke telapak tangannya. Cahaya dengan cepat berkumpul bersama. Membentuk perisai skala hijau. Bang, perisai skala hijau baru saja terwujud ketika sinar hitam dengan cepat berlari mendekat dan menghantam perisai skala hijau. Segera setelah itu, riak yang mengejutkan dengan panik menyapu keluar dari titik tabrakan. Swash, swash. Ketika dia melihat bahwa Lindung telah benar-benar menghalangi sinar cahaya hitamnya yang sangat kuat dan destruktif. Wajah Lin Langtian menjadi semakin bengkok. Dia menjentikkan 10 jarinya ketika cahaya hitam di belakang tubuhnya menyebar. Berubah menjadi sinar cahaya yang memenuhi langit saat mereka dengan liar menembak keluar. Bahkan seorang ahli panggung lima yuan nirvana tidak berani meremehkan salah satu dari sinar hitam ini. Serangan saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan para ahli lain di peringkat emas nirvana harus menghindarinya daripada menghadapinya langsung. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokir. Lin Langtian tertawa ganas. Sekarang dia telah bergabung dengan roh Yuan di dalam tubuhnya. Meskipun dia harus membayar harga kehilangan kepribadian independennya. Kekuatan di dalam tubuhnya jauh melebihi seorang ahli tahap lima biasa Nirvana Yuan. Konsumsi energi yang sangat besar ini jelas bukan masalah baginya. Dia ingin mengandalkan fakta ini untuk memaksa lindung mati-matian. Cahaya hitam yang lebat itu seperti meteorit hitam yang turun dari langit dan momentum mereka sangat luar biasa. Lindung menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat pemandangan ini. Sementara lampu hijau berkedip-kedip liar di tubuhnya. Mata Lindung tiba-tiba menjadi dingin ketika lampu hijau berkedip-kedip. Sepuluh jarinya tiba-tiba menjentikan. Swoosh! Lampu hijau melonjak. Berubah menjadi banyak sisik hijau berbentuk berlian yang setengah ukuran telapak tangan. Cahaya dingin yang sangat mengejutkan dan tajam tersebar di tepinya. Membuatnya tampak sangat tajam. Sisik hijau segera tersapu ketika muncul. Dalam sekejap, seolah-olah badai hijau telah membentang yang bertabrakan dengan balok hitam yang merembes ke langit. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi medan pertempuran antara hijau dan hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Sisik hijau dan cahaya hitam berbenturan. Segera. Beberapa ledakan gila terus-menerus bergema di langit saat lampu hijau dan lampu hitam membentak dengan panik. Riak liar dan keras yang dihasilkan menyebabkan penghalang cahaya di sekitarnya beriak. Banyak mata di puncak gunung memandang pertukaran ini dengan kaget. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang terkandung dalam serangan mereka. Kedua belah pihak tidak berniat menunjukkan belas kasihan dan mereka telah menggunakan langkah pembunuhan setiap kali mereka menyerang. Selain itu, semua orang yang hadir jelas menyadari bahwa jika mereka bertempur, tidak ada dari mereka yang bisa memblokir skala badai hijau semacam itu atau sinar cahaya hitam dari salah satu dari keduanya. Fluktuasi energi yang sangat liar dan keras menyapu terpisah dari penghalang cahaya. Dua tokoh di antara mereka terlibat. Segera, mereka terguncang sampai mereka akhirnya terbang kembali. Jari-jari kaki mereka menekan lebih dari selusin kali di udara sebelum mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan diri. Bajingan itu, Lin Langtian menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya agak jelek. Dia tidak berharap bahwa Lindung benar-benar akan menjadi jauh lebih kuat setelah hanya setengah tahun. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa Yuan Power Lindung juga tampak sangat luas dan perkasa. Biasanya, setelah melakukan serangan sebelumnya, Kemungkinan bahkan lima ahli stage Nirvana Yuan biasa akan sangat terkuras, namun menilai dari sikap santai Lindong jelas bahwa dia tidak kelelahan sama sekali. Kuf napas panjang perlahan dilepaskan dari mulut Lindong. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya menatap acu pada Lin Lang Tian karena kehadiran simbol leluhur yang memangsa. Ia dapat terus menyerap kekuatan Yuan dari sekitarnya untuk mengisi ulang dirinya. Oleh karena itu, Sangat naif bagi Lin Langtian untuk bersaing dengannya dalam hal stamina. Namun, Lindung jelas tidak berniat untuk terus menyeret dan bermain dengannya, karena dia sudah bertarung. Dia seharusnya langsung menggunakan gerakan membunuh. Lindung menurunkan matanya, bila seperti sinar dingin yang tajam keluar dari dalam matanya. Kedua tangannya perlahan-lahan ditempatkan bersama. Setelah itu, segel tangannya berubah dengan kecepatan seperti kilat. Menggabungkan Yuan Power, energi mental dan Devouring Power berkumpul bersama di dalam tubuh Lindong. Akhirnya, mereka menuangkan liar ke formasi alam semesta kuno di atas dan tianya. swash, swash. energi agung itu seperti gunung berapi meletus karena berubah menjadi banyak pilar cahaya hitam keabu-abuan yang tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Seluruh tempat bergetar pada saat itu. Energi semacam ini Sungguh tidak biasa. Orang-orang dari Sekte Super di kursi cahaya tiba-tiba memfokuskan mata mereka ketika mereka melihat pilar cahaya hitam keabu-abuan dari energi gabungan. Mata mereka terkejut ketika mereka menatap arena pertempuran Lindong. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar dan misterius. Orang kecil ini benar-benar mampu. Orang tua dari Dao Sekte menatap Lindung dengan penuh minat. Dia sadar bahwa Lindung telah mendapatkan warisan dari Green Dragon Hall. Namun, dia tidak menyadari bahwa Lindung sebenarnya memiliki energi unik semacam ini. Swash-swash, pilar cahaya raksasa melesat ke langit. Setelah itu, mereka saling silang di langit. Setelah aglomerasi pilar cahaya ini, area kosong dengan cepat runtuh dan berubah menjadi kegelapan total. Sosok ilusi perlahan muncul ketika kegelapan muncul. Sosok ilusi itu buram. Namun, samar-samar orang bisa melihat bahwa dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya mengabaikan seluruh area dan semacam aura yang sulit untuk dijelaskan. Perlahan-lahan menyebar terpisah sambil ditemani oleh semacam perasaan kuno. Tangan surgawi sepi yang besar terpencil. Membentuk jiwa bela diri. Pada saat ini, ekspresi Lindong sangat serius. Seiring dengan peningkatan besar dalam kekuatannya. Dia menjadi semakin akrab dengan kendalinya terhadap seni bela diri tingkat tinggi. Great Desolate Emerging Heavenly Hand. Kekuatan mengejutkan yang tidak bisa dia lepaskan di masa lalu. Saat ini secara bertahap dilepaskan olehnya. Atas perintah Lindong, pilar-pilar cahaya yang telah menggumpal sejumlah besar energi, benar-benar bergegas ke kekosongan kosong. Setelah itu, mereka masuk ke sosok buram. Bas-bas. Dengan menuangkan pilar cahaya energi ini, sosok ilusi tampaknya perlahan menjadi zat seperti Itu mungkin untuk melihat sosok tinggi mengenakan jubah abu-abu samar di tengah-tengah keburaman Mata buramnya tampak seolah-olah mereka tidak dapat mengalahkan dunia Dia benar-benar mampu membentuk jiwa seni bela diri sedemikian rupa Cukup banyak orang melihat sosok ilusi yang memancarkan perasaan kuno di ruang kosong Mata mereka mengandung kejutan. Mayoritas orang di sini tahu seni bela diri jiwa. Namun, hampir tidak ada orang yang bisa melepaskan seni bela diri jiwa mereka sedemikian rupa. Bagian yang paling kuat dari seni bela diri jiwa bukanlah kekuatan yang dibawanya. Sebaliknya, itu adalah aura pencipta yang dimilikinya. Hanya aura remanen dari para ahli top yang hidup di zaman kuno, akan mampu mengguncang surga. Lin Langtian mengangkat kepalanya dan melihat sosok buram di ruang kosong. Ekspresi yang sangat serius berangsur-angsur naik ke wajahnya, yang ditutupi oleh keganasan. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di balik serangan Lindong. Di bawah perhatian orang banyak, Lindong menghirup udara dalam-dalam. Tepat, aura perlahan-lahan diperpanjang dari telapak tangannya sebelum mengarah ke Lin Langtian di kejauhan. Detik berikutnya. Kilatan dingin melonjak di matanya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Gemuruh. Ketika Lindong mengepalkan tangannya, semua orang terkejut melihat bahwa sosok buram dalam kegelapan kosong benar-benar mengulurkan tangannya. Selain itu, fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa tangannya benar-benar-benar benar menjulur dari dalam kehampaan dan muncul di depan mata banyak orang. Itu adalah tangan yang sangat panjang dan putih yang terlihat sangat indah. Namun, semua orang sadar bahwa itu adalah tangan yang benar-benar ada di zaman kuno. Itu pasti memiliki kekuatan besar yang bisa merobek tanah. Tangan itu tampaknya telah menembus waktu. Menembus ruang dan berasal dari zaman kuno. Itu menerobos ilusi dan dengan lembut membanting lin langtian sementara semua orang menyaksikan. Ledakan. Langit runtuh hampir seketika saat tangan itu membanting.